Woi siap main game apapun itu udah itu, itu, itu, itu, itu, pasti ada kejutannya Jadi jangan lupa langsung main aja gabung Dipanen 1,3,8 Guys mampus sampai ujung dia wow mantap ular satu tiga delapan, ya guys ya, gue itu nggak pernah uh, ke ke web lain, Gak pernah. Uh, mantus. macam namanya gue pecah anjing di luar, cok. Jack ya pecah. Queen, oh Kingnya yang pecah. Queen turunin. Hmm, benar Queen turun. Kingnya pecah sayang. Hmm, lagi sayang. Oh, lagi sayang mantap sayang, aw, aw, cakep, as pecah, Macamnya juga pecah beb, aw, anjing itu sih kalau di dalam, oh my god, oh my god, oh my world, oh my god, oh my, god. Oh my world, oh my world, oh my world, oh my world. <susur> jangan lupa guys, gua main di panen 138 jadi jangan lupa untuk kamu di panen 138 di like, comment, dan subscribe. <tik> jangan lupa langsung di like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, subscribe itu gratis, jadi jangan lupa untuk di like, comment, sama di subscribe. Kita pilih the 10 kali 10 Gak aneh yang pecah, Beb. Gak aneh yang pecah lagi, Beb. Tolong, Beb. Aduh, bisa gila nih gue nih. Ayo dong, sayang. Kasih kejutanmu. Keluarkanlah kejutanmu, Beb. Keluarkanlah kejutanmu, sayang. iya iya iya iya beb kejutannya mana beb please coolernya sampai ujung cakep hmm langsung sancasional umpung aku dibalikin di modal lain jack queen depan queen turun queen 10 10 10 tapi setidaknya untung balik modal lah ya profit lah 200 doang aduh gila gua udah gua pikir dulu gua udah mau shock anjing Oke, kita putar lagi ya beb. Nah, kita ketik di sana nih. Ayo turun lagi dua, dua, dua, dua, dua. sana ini, Ayo ini, ini, ayo turun tayang, turun, turun, turunkan. Turunkan, turunkan. Circle, circle, Turunkan Turunkan circle, circle, Dari kami sih, cok. Cakap, puluh. Itu run dong, no. ayo beb! Kasih mana? Sekreternya beb, bodoh. Walaupun sih, katak itu nih, "bak, parap, bak, bak, parap, Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Kita beli lagi satu juta, guys. Demp-demp-demp-demp-demp-demp-demp-demp-demp... Udah enggak, jadi misteri aja. Walaupun... Hmm... 15. 15 5, untungnya. Oh, penguluran pecah. King pecah. Ayo sayang, kejutannya mana Beb, Beb, AQ, 10 pecah, cakep, lagi sayang, au, au, au, au, burungnya pecah, burung, burung jetnya, nggak ada di depan, as pecah, ayo tunjukin Beb, tunjukkan, Aduh bebek, gemukin ke kejutannya, kejutan kejutannya itu kasih paham, kasih lihat bebek. Oh my god, kasih lihat bebek anjir. Apa guys, kalau mau dapat kejutan juga, mau dapat kejutan-kejutan di dalamnya di saat lu berisik ke atau apapun itu. pokoknya setiap lu main game, apapun itu udah pasti ada kejutannya, jadi jangan lupa langsung main aja di panen dipanen 1 3, 8. guys, mampus, sampai ujung, dia wow, mantap, ularnya lagi pecah, cakep, mampus, mampus, sensasional 7 juta, gue kata juga. Jadi langsung aja gabung di panen 138 dan jangan lupa juga Untuk di like, komen, dan subscribe Bukan main, bukan main Bukan main, mantap Wuh Aduh macannya coy Coy 10, pecah sampai ujung Mamam Mamam Mamam -mam tuh mamam Mamam -mam tuh mamam -mam. mam -mam mam -mam. Shuckle Cakep, cakep, cakep, cakep. Jadi jangan lupa untuk yang mau mainnya selalu ada kejutan Jangan lupa langsung gabung di panen 138 Dan jangan lupa juga untuk like, comment dan subscribe